No kader No milen Kimakrof hukume Fardu Amin boleh <tipun> berpendapat waktu ini Allah masya Allah sabil dan Muhammad sebagai warga NU NO, kita ingin tahlilan lestari, ya nama e -e. geng? Eh. Ma'arif jaya, ya nama geng? Eh. Tahlilan terawerongkulu berita lanjut. Dan rasa-rasanya itu sulit apabila negeri ini dikuasai oleh kaum wahabi. Tidak mungkin kita menitipkan nasib masa depan NU, masa depan ahlus sunnah wal jamaat, kepada kekuatan partai, kepada kekuatan politik yang diusung oleh kaum wahabi. Wah, wah, wah. Makanya, sebagai kader NU NO, milih yang kader NU NO, hukumnya, hukumnya wajib secara keorganisasian. Hadirin hamba ada yang bilang begini, sengaja milih Pak Prabowo, sengaja milih Pak Sandi. Kan yang kononyono kia ini yo perlu saya terangkan, orang kalau di sana ada kiai yang kebetulan NU, yang kebetulan alutsuna, posisi kiai di situ menjadi jurkam bukan menjadi partai pengusung, namanya jurkam selesai pemilu, lereng Wesh, selesai dan andai itu menang andai Pak Prabowo terus menang selanjutnya rapat-rapat penting menuju menteri menteri agama rapat-rapat penting membentuk kabinet rapat-rapat penting menentukan strategi dalam lima tahun yang diajak rapat bukan dukam yang diajak rapat bukan jurnal yang akan diajak rapat membentuk kabinet partai pengusung yang antara lain PKS dan PAN Tegono Panjenengan menyerahkan negara yang mayoritas NU NO untuk, untuk kita serahkan pada calon presiden pada calon wakil presiden yang tidak diusung oleh kekuatan Nahdlatul Ulama Nahdlatul Ulama Nahdlatul ojo gampang gampang ketipu ojo gampang ketipu memang di sana ada kiai tapi kiai jadi curgam, tidak diajak ikut rapat menunjuk men, men, men kalau di G Ma'ruf Amin kiai sendiri memang kader NU NO. sopom menteri agamanya yang dipikir mesti kader kader oh. NU NO. dan juga diusung partai wong NU NO, PK, PKB hey. yang akan diajak rapat Pak Jokowi diajak rapat kiai Ma'ruf untuk membentuk kabinet menunjuk menteri partai PKB yang notabene sudah partai ini, Wong, NU. NO. Insya Allah bersama Kimakrof, NU NO aman. Tahlilan aman. Mana kiban aman. Al-Hikmah aman. Amin. Haul aman. Amin. Pondok pesantren aman. Amin. Yang kedua, Bapak Ibrahim Abdullah. Coba di eling Beberapa saat yang lalu. Ada kelompok-kelompok demo di jalan-jalan, demo di ibu kota. Kalimatnya ketika demo Pancasila kafir, namanya. Ketika mereka demo, kalimatnya Orman merah putih muslih. Demo mereka mengatakan demokrasi muslih. Demo mereka mengatakan Indonesia negara tohut, presiden tohut. Kapolri, Tofut Pak Sambario, Tofut, setan. Begitu bencinya mereka pada Indonesia, begitu bencinya mereka pada Pancasila, begitu bencinya mereka pada Presiden, begitu bencinya mereka pada Apa dan. Mereka yang membenci negara itu sekarang sedang punya KW, musung calon presiden juga. Ya, teman-teman. Kalau kelompok yang seperti itu kau biarkan, malah kau dukung menang. Berarti sampean menyerahkan bangsa dan negara ini kepada kekuatan yang justru memusuhi negara. Memusuhi negara. Komplak komplak komplak, komplak komplak komplak, komplak. Ya komplak. Ya pilih komplak komplak. Bayar arus amin. Islam pol, no pol, pancasilais, pol nasionalis, pol Indonesia pol. Kalau negara dipimpin oleh ulama yang arusulah pol, NKL itu pol dan Insya Allah menang maka Indonesia Masihkan. aman ahli sunai Masihkan. aman Masihkan. NONE oh, aman masyarakat nah ne, ne. negar lagi, paham ya oh, siapa kita oh, itu. siapa kita siapa kita NKRI Pancasila Jawa. Jokowi presiden kita ikut enggak gambarnya panjenengan tadi presiden siapa kita NKRI harga mati Pancasila, Pancasila. derek kiai yo sampai mati derek kiai sampai mati presiden kita Jokowi Jokowi presiden kita bagi mawon, penutup dari saya, saya ketua PWNU Jawa Timur tidak boleh terang-terangan kampanye pilihan Jokowi pada nasional. Boleh terang-terangan kampanye tanggal 30 April coblosan bayi maruf, boleh nasional. Izinkan saya pada maturn, andai saya nggak kutung jadi ketua PWNU. Andai saya nggak kadung terikat aturan hitam, Andai saya nggak kadung jadi dosa negeri, Andai saya jadi rakyat biasa, Bebas bicara, ingin sekali saya katakan Itulah April, wajib nyoblos Jokowi kemanufani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, janji sambungan dari KEC, paling lagi, Mustama Ketua Pengawas Wilayah Tanah Terlalu Jawa Timur.